Stigma my enemy must hear on the dawn. Stick Aduh. Like dan komen. Puasa kan? Oh, kali lah puasa. Nontonlah. Istelamanya. Betul-betul betul. betul, betul. Apa lah kartun ni tontonan cepat ni. Ha, cek dulu ke berita pada kartun. Ini publik merasa kesal kala kabar dari FIFA menyebar ke pecinta sepak bola di Indonesia Rabu 29 Maret 2023 malam hari publik sepak bola menerima kabar Status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 dibatalkan FIFA PSSI dan pemerintah pun langsung cari cara agar keputusan FIFA ini dipertimbangkan kembali Namun FIFA tak bergeming Timnas U20 pun dengan berat hati harus mengucapkan sayonara untuk berlaga di gelaran turnamen sepak bola paling bergengsi. Ah, ya lagi? Jadi pula. males kayak gini. Pemicu dibatalkannya Indonesia ah, sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, rumah. yakni soal pro kontra keikutsertaan. Bro, mending nengok Cecep ngapain? Assalamualaikum rip Tunggu, bentar. <tuh>. Apa toh? Kok nampak Cecep ndak? main sama Budi di situ. Oke, oh, okay, makasih. Aduh sakit lah cep. Ya udah Budi kita. Astagfirullah, Kalian ngapain di situ? Kami main bola. Udah tuh mainnya. Kalian udah tahu sore apa? Pulang, Pulang sekarang. Ya, iya, pak. pak. Nggak enak opini ini terus Sekali-sekali animasi sendirilah Nikmatnya segelas kopi di pagi hari Apa? <tos> ya Berarti besok aku nggak boleh main sama budi dong Soalnya Puasa kan menahan diri dari segala sesuatu. Semangat Indonesia. Jangan putus asa. Tetap semangat Geruda Muda. Kepakkan sayapmu. Sampai